ini hasil karyanya kendetes ini gede banget teman-teman nih ini ukuran queen eh no uh, ini ukuran king nih ya yeah. jadi ini teman-teman ini kemarin aku jahitnya itu aku tambahin bordernya ini nih ini aku tambahin border di sini satu dua tiga empat lima lima border teman-teman. Nah ini di pojok-pojoknya aku bikin kayak gini. Temen -temen. Nah ini nanti mau dibawa ke uh, mesin quilting yang gede ya sama uh, nanti aku sama mertua aku nanti mau ke sana, mau diantarin sama mami aku, mami tercinta aku. <laughs> nah ini ini bagian depannya nih teman-teman nah ini bagian belakangnya aku liatin ya ini ini bagian belakangnya nih ini bagian belakangnya nih teman-teman nah ini bagian belakangnya nih ini <laughs> ini tuh uh, apa namanya kainnya ini kehabisan nih teman-teman jadi aku tambahin ini yang bagian tengahnya nih seperti ini nih <gifat> ya ini untuk bagian belakangnya nih nanti ya Nah Anda juga mau liatin sama kalian nih a uh, quilt quilting aku yang pertama kali aku bikin ya ntar ya aku taruh ini dulu di sini nih nah ini dia teman-teman ini quilting aku yang pertama kalinya aku baru bikin quilting di sini ini juga sama nih teman-teman ini juga sama uh, ukuran King Hai wow ya ini ukuran King nih teman-teman mau lihat lebih dekat lagi nih nih aku liatin ya lebih dekat lagi ya biar kalian itu lihat eh uh, gimana sih quilting itu <laughs> ya kalau kalian asing dengan quilting quilt ini teman-teman ini ini ini yang bagian tengah nih teman-teman ya jadi ini itu ukurannya itu kalau di di Amerika kan aku pakainya inch Ini satu setengah inch Dari sini ke sini itu satu setengah inch teman-teman Jadi uh, aku potong kecil-kecil satu -kecil setengah inch seperti ini ya. Nih aku potong kecil-kecil kayak gini nih Nah ini aku sambung-sambungin satu persatu ke sini nih teman-teman ya, Aku sambungin ini satu persatu ke sini nih Jadi ini ini namanya quilt teman-teman ya Ini namanya jahit quilt Jadi kain uh, dipotong kecil-kecil dibikin desain Ya ini Nah ini uh, warna-warnanya juga aku milih sendiri nih teman-teman Warna dari apa namanya dari bahan-bahannya ya Nah ini depannya teman-teman ya Ini belakangnya nih aku liatin belakangnya ini belakang kuil kuilnya ini lihat biar kalian tahu ya ini namanya kuil itu gimana ya Nah teman-teman bisa lihat ya ini kalian lihat ya Aduh ini agak susah nih teman-teman <laughs> ini, ini gede sih <gir> <sharp> ya yeah. ini ini teman-teman lihat ini eh uh, dijahit ya satu persatu kayak gini nih tuh makanya ini belakangnya kayak gini kan ini jahitannya satu persatu ke sini nih ya lurus ke sini ke sini gitu ya ngikutin ini ngikutin apa namanya bintang-bintangnya ya Nah ini yang namanya quilting temen kalau kalian asing dengan quilt ya nah ini biar kalian lihat lebih deket ya ini ini bagian tengahnya, bagian bintangnya tengah. Nah, yang namanya quilt tank itu, teman-teman, ini kalian biar tahu aja ya. Ini ini kan eh uh, diamond ya, ini kan diamond. Nah, ini setiap titik di sini tuh harus ketemu nih, teman-teman. Ini yang bagian eh uh, tersulitnya hmm, nggak tersulit sih tapi ya bagian yang harus diteliti <laughs> ya harus teliti banget kalau jahit ya soalnya ini poinnya ini harus ketemu poin-poinnya nih temen teman nih ini ketemu poinnya ya antara ini sama ini sama ya ini ketemu poin nih seperti ini ini ketemu poin ini kayak gini ya nih ini poinnya ketemu nih jadi setiap akun jahit itu jadi setiap akun jahit itu Uh, apa namanya, harus benar-benar teliti, uh, karena ini setiap poin-poinnya itu harus ketemu karena kalau nggak ketemu poin-poinnya itu ya karena kalau kalau nggak ketemu poin-poinnya, jadi nanti nggak ngebentuk uh, desain seperti ini, ya, ini kalian bisa lihat kan, desainnya diamond-diamondnya kelihatan kan, bentuk diamondnya kelihatan, makanya ini kalau jahit harus benar-benar ketemu nih, ya nah, itu tuh teman-teman, ini yang namanya quilt, ya kalau kalian asing sama quilt Ini kayak gini nih temen-temen Makanya Ini nanti aku mau ikut pameran Bulan November Nah ini Daftarnya sih bulan November Tapi pamerannya itu Pamerannya itu Untuk bulan Februari Sampai bulan Maret Itu tahun 2021 2021 Ya jadi nanti daftarnya November, tapi nanti untuk pamerannya itu bulan Februari sama bulan Maret, jadi selama dua bulan itu ya, nggak satu bulan. waktu itu karena aku pilih satu bulan ya, nggak nggak satu bulan, selama kurang lebih dua bulan lah soalnya dari Februari sampai bulan Maret ya. Nah ini uh, aku sih uh, apa namanya baru mau ikutan quilt show ya pameran quilt. Nah ini adalah hasil kuit pertama aku pertama kali aku bikin maksudnya ya ini ini pertama kalinya aku bikin teman-teman nah, jadi nih uh, kalian bisa lihat ini kelihatan nggak ada desainnya di video aku buka lagi ya Nah, makanya itu teman-teman, ini kenapa uh, quilting ini di sini tuh mahal banget harganya. Ini kayak gini aja teman-teman, ini bisa sampai uh, bisa sampai 30 jutaan. enggak. Eh, ini bisa sampai uh, 50 jutaan, teman-teman. Ini kayak gini doang ini. Ini kayak gini doang 50 jutaan. Percaya gak teman-teman? Enggak -teman? kan? Gak, kan? Ya percaya kan? ya nggak percaya aku juga nggak percaya teman-teman makanya nanti kita lihat dia ya, pas di pameran itu aku bisa jualnya itu berapa ya kita lihat nanti ya oke nanti aku uh, uh, update lagi deh kalau udah uh, ikut pameran nanti aku updatein lagi ya uh, nanti aku uploadin lagi gimana perkembangan ke setelah aku ikut uh, pameran quilt ya nah ini bagian depannya nih teman teman ya Nih aku mau liatin bagian belakangnya nih. Ini bagian depannya. Tuh ya. Nah, ini. Tada! Nah, ini dia teman-teman. Ini bagian belakangnya. Ini aku desain juga. Jadi ada desain ya ada ada bentuknya ya tengahnya kalau ini ini bagian belakangnya ini lebih bagus dari yang pertama ya eh dari yang kedua ya yang pertama tadi soalnya ini uh, aku pas itu emang ada bahan bahan sisa gitu ya terus aku bikin desain kayak gini nih buat belakangnya nih Nah uh, teman-teman pasti bingung dong kok bisa ada depan belakang terus eh uh, nah ini nanti teman-teman kalau oh, dibawa ke mesin uh, quilting yang gede itu nanti ini ini kan ditaruh di belakangnya ya Dan nah, nanti ada uh, bagian lapisannya teman-teman aku lihat ini oh ini ini teman-teman ini -teman. biar kalian tahu aja sih uh, quilting itu gimana sih di Amerika gitu soalnya di sini itu ini populer banget ya namanya quilting itu populer banget teman-teman di sini udah gitu harganya mehong harganya mehong ini aku kalau beli kayak gini 50 juta oh gak temen-temen bener aneh gak mampu buat beli itu 50 juta aduh buat makan aja susah teman-teman. ya ngapain beli kayak gitu sampai 50 jutaan ya gak tapi disini mah di Amerika mah kulting kayak gini emang beneran mahal teman-teman. jadi orang-orang yang memang orang yang tanjir ya tanjir mentir emang nyari-nyarinya kayak gini-gini temen-temen jadi Gak heran deh kalau mereka spend money ya apa uh, uh, Kalau mereka itu ngabisin uang buat beli kayak gini ya 50 juta, 100 juta, 30 juta gitu-gitu ya Mereka kecil buat kayak dedes Aduh sayang banget nih tuh duit segitu buat Kalau kayak dedes sih punya duit segitu ah, kayak dedes mendingan bangun rumah Uh, nah ini nih Ini Bagian uh, dalamnya nanti Kalau udah di quilting ini Ini kayak busa gitu teman-teman Ini kayak busa Tapi kan gak terlalu tebel ya Ini nanti di dalamnya nih Dalamnya tuh dikasih ini Nah baru nanti uh, Apa namanya Di Di quilting ya Di, quil di design ya teman-teman e, kalian biar tahu aja namanya kueleking itu gimana sih kuil itu buat apa sih gitu nah itu biasanya di sini itu orang-orang e, itu -orang biasanya nyari kuil atau beli kuil itu buat hadiah pernikahan temen. hadiah pernikahan terus e, kayak hadiah untuk orang yang yang punya bayi gitu ya ngairin atau enggak buat cucunya gitu-gitu ya cucunya lah menantunya atau e, ibunya lah atau siapa gitu ya e, tapi yang sering yang sering itu pernikahan biasanya itu e, buat yang kayak e, apa namanya biasanya itu buat hadiah pernikahan gitu makanya orang orang di sini itu nggak sayang buat beli gini-gini nih biarpun mayhemnya enggak teman-teman makanya uh, aku tuh tahu quilting itu dulu aku di Indonesia pernah dengar juga sih quilting dan juga pernah lihat juga di Google gitu ya quilting tuh gimana sih quilting itu kayak gimana sih kayak apa sih tapi emang bener-bener uh, unik juga sih makanya ini di sini kades nggak pernah belajar dia ya, nggak maksudnya nggak pernah kursus kursus uh, quilting kayak gini. Kayak dari situ cuman cuman imajinasi sendiri aja, <laughs> imajinasi sendiri, terus apa namanya lihat-lihat di YouTube gitu ya, uh, gimana sih caranya jahit gitu ya, uh, biar bisa ketemu nih ketemu poin-poinnya gini ya, nih yang tadi aku liatin ya poin-poin ini tuh gimana sih gitu, kok bisa ketemu gitu ya, jahitnya gimana gitu, sedangkan emang satu persatu kan ampun deh ini teman-teman percaya nggak percaya nih aku ini jahit ini yang pertama kali karena aku baru pertama kali ya jadi agak-agak susah dan bukan agak susah sih emang susah <laughs> emang susah teman-teman ini aku ngabisin waktu jahit ini ya nggak setiap hari juga itu sekitar tujuh oh, bulan itu baru kelar temen-temen tujuh bulan tujuh bulan temen-temen baru kelar beneran deh ini ini bener ada ini akun jahit ini tujuh bulan baru lapang. tapi mm, akun jahitnya itu enggak setiap hari ya aku jahitnya itu paling kalau aku lagi pengen aja sih paling jahit sejam gitu ya atau enggak dua jam gitu kalau lagi lagi pengen gitu tapi enggak setiap hari juga paling seminggu paling tiga kali atau empat kali tapi enggak lama juga paling sejam atau enggak kadang dua jam kadang setengah jam doang gitu jadi nggak pasti ini tergantung mood ya tergantung moodnya kayak dedes lagi lagi mood apa nggak bikinnya gitu nah ini ini sekitar tujuh bulan teman-teman baru kelar oh my god huh. tapi, tapi tapi hasilnya itu ini memuaskan banget teman-teman ini uh, aku itu udah nggak sabaran mau ikutan pameran nanti jadi ini tuh ya harusnya kan uh, seperti yang aku bilang ya ini harusnya pameran ini buat tahun kemarin teman-teman Kennedy di situ bener. tahun kemarin mau ikutan pameran tapi karena terlambat daftarnya <gifat> uh, udah gitu uh, harusnya daftarnya November. Nah aku telepon ke mereka itu uh, November uh, no nggak November akhir tuh aku baru telepon itu ke tempat pamerannya jadi mereka bilang udah terlambat soalnya Daftarnya itu awal bulan November, hah kataku. Kok maksudnya? Aku nggak kan tahu ya. Ehm, kan pemerannya bulan Februari sama sampai bulan Maret ya. Tapi daftarnya itu November berarti November. Eh, daftarnya itu November, jadi November, Desember, Januari, Februari, Maret. Maret ya, berarti kan 5 bulan berarti kan berarti tiga bulan sebelum ya tiga bulan sebelum itu harus daftar dan aku kok nggak tahu kalau tiga bulan itu harus daftar jadi ya eh capek dong <laughs> ya aku udah udah capek-capek gitu ngejar-ngejar waktu ya buat buat buat apa namanya ini biar kelar eh belum udah kelar telat daftar nih teman-teman aduh tapi nggak apa-apa ya nggak tapi nggak apa-apa biar uh, apa namanya nanti Tinggal apa-apa, kan nanti bisa ikutan pameran untuk tahun depannya, nggak tahu. Nah, ini aku kecilin nih teman-teman, ini ini bagian seperempatnya. Ya, ini bagian seperempatnya. Hmm. Ini. Jadi, teman-teman nggak -teman penasaran ya, sama yang namanya quilting itu kayak gimana? Iya, kan, jadi kalian itu nggak penasaran apa sih apaan sih quilting itu gitu ya? Nah ini kan dedes ini, ini banyak quilting ini seperti ini, terus jahitnya satu persatu kecil-kecil lagi mumut. <laughs> terus harus telaten juga teman-teman, harus sabar. Emang iya, telaten matanya, matanya itu harus jeli-jeli banget, karena dia ya, itu harus ketemu poin-poinnya, jadi harus harus benar-benar jeli gitu ya. Ini aku liatin ini aku lihat lagi ya ini ini tuh kan ini antara ini sama ini itu harus jeli harus bener-bener ketemu ya ketemu poin-poinnya nih nih yang bikin kandidasi itu mumet teman-teman <guluh> ya tapi uh, kandidasi senang juga sih hasilnya itu memuaskan jadi ya biar kata uh, apa namanya uh, biar kata susah tapi ya hasilnya tuh kan ada puas lah pokoknya. Nah jadi kayak gitu tuh teman-teman. Jadi kalau udah tahu kan, nggak penasaran yang namanya quilting itu kayak gimana? Nah aku mau liatin itu yang tadi ya, yang yang ini. Ini yang quilting yang nomor kedua. Ini aku liatin. Ini aku liatin belakangnya teman-teman ya ini aku liatin belakangnya ya ini tuh kalian biar, biar lihat lebih deket. lebih deket, lebih dekat lebih dekat dan lebih dekat ini teman-teman nih nih ini ya tuh kan nih jadi aku potong-potong kecil-kecil kayak gini nih disambung-sambungin ini jadi seperti ini nih disambung-sambungin ini jadi kayak gini nih tuh ya ini ini teman-teman kalau udah dijahit itu nggak, nggak belum kelar teman-teman Jadi kalian itu ya uh, Apa namanya? Jadi uh, kalau aku udah jahit kayak gini Misalkan ini udah misalkan ini udah kayak gini nih Udah seperempat gini ya Udah kecil seperti ini ya Udah kecil kayak gini Terus aku strika teman-teman Nah jadi ini itu emang jahitnya agak ribet agak sulit, agak ribet-ribet, <laughs> ya. Ini harus di uh, Setrika dulu, distrika, ya, sampai dia flat, ya, flat kayak gini. Nah, baru nanti aku jahit lanjutin lagi yang bagian luarnya. Nanti di distrika di dulu, nanti baru jahit lagi luarnya lagi gitu. Jadi, jadi teman-teman, ini emang ribet bikinnya, terus ribet-ribet, uh, ya. Harus jahitnya tuh satu-satu harus udah gitu, harus disetrika dulu. Jadi uh, habis ini ini udah udah kelar kayak gini. Udah aku setrika semuanya ya dijahit, udah jahit setrika, jahit setrika gitu ya. Ini udah kelar, ini dijetrika lagi teman-teman. Jadi emang bikinnya itu rempong. <laughs> ya rempong, memang bener-bener rempong. Tapi uh, aku suka sih, nah kalian udah nggak penasaran kan yang namanya yang namanya quiltingan quilting kan? itu kayak gimana gitu ya dan kenapa harganya itu Mehong ya mahal ya ya karena itu temen teman karena tadi ya Oke okay, teman-teman, makasih udah nonton videonya Jangan lupa di subscribe Terus dinyalain loncengnya Terus dikasih daun jempolnya Daun jempolnya jempolnya <laughs> Oke okay, teman-teman, biar nanti gak ketinggalan sama video-video berikutnya Oke, okay? oke, okay, oke, okay, oke, okay, oke okay, okay. Nah kita gitu, aja teman-teman apa uh, biar kalian sekedar tahu aja ya namanya quilting itu kayak gimana gitu ya. And kenapa juga harganya mahal. Ya, jadi kalian udah gak penasaran ya namanya quilting ya. Jadi kayak gitu tuh teman-teman. Oke teman-teman, bye-bye.